Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat lesti lovers, beloveders, serta lesla lovers di malam kalian berada di Fativi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejia dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Tentu kita lihat sahabat ada info spesial bahagia resmi dari itu Harsiwi Ahmad di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan info soal dari Leslie dan kakak Pilar yang akan hadir di acara anugerah lembaga sensor film persahabatnya Ibu Harsiwi meripos kembali unggahan dari Indosiar Apa yang paling kalian tunggu dari Leslar di anugerah LSF nanti Tuh bersahabat ya apa sih yang kalian tunggu dari Dede Lesti dan kakak Bilar Yang akan tampil di acara anugerah lembaga sensor film nanti Dan kita lihat di kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Cie kesayangan kita, semua yang sedang berbahagia dan baru balik dari baby moon di Turki akan hadir di malam anugerah lembaga sensor film 2021 pada Rabu, 17 November 2021 mendatang. Hayo, dicatat, hari dan tanggalnya jangan sampai lupa ya, para level lover sudah rindu banget kan kehadiran Leslar, Lesti gejora Rizky Bilar di Indosiar. Nah saya mau tahu apa sih yang sahabat nantikan dari Leslar di malam LSF 2021 nanti Asik ya kita akan temukan dengan Leslar ke Salam hangat dari Ibu Harsiwi Ahmad Masya Allah Tentunya kita pasti sudah rindu dan kangen banget terhadap idola kita ini Tampil berdua di atas panggung persahabatnya kita lihat aja banyak respon yang sangat luar biasa dibanjiri komentar di postingan Ibu Harsimi Ahmad, yakni dari akun Instagram Antifadilah di situ mengatakan apa aja Bu Harsimi yang cantik, yang penting Leslar hadir rindu dede, wow, insya Allah banget ya. dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Nino Kipe mengatakan semuanya ya pokoknya udah kangen banget lihat mereka tampil lagi di Indosiar, bu Tuh. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari aku Norja Rijal Aku pengen lihat dede duet dengan suaminya dan semoga ada duet fitnessnya bu Masyalah banget ya sudah rindu banget duet dari idola kita ini Mudah-mudahan bersahabat ya ada kejutan yang bahagia yang disuguhkan yang diberikan langsung dari Lesti Dan Risti Bilar dan selanjutnya juga persahabat jadi spesial semalam dari Idola kita persahabat ya di IG nya Kakak Bilar tuh perhatikan, mengunggah sebuah postingan video lagi main tenis meja nih persahabat ya Masya Allah dan bahagianya Kakak Bilar bisa memenangkan pertandingan melawan Dedek Alasi Kejora yang beberapa kali melawan Dedek Kalah terus persahabat ya. Luar biasa, berarti di video ini tuh Dede Allah sisa pengangkap banget ya Saat tentunya melihat kakak Pilar bahagia banget Saat memenangkan pertandingan Melawan Dede Allah Sengkir Kita juga salpon sama rumahnya persahabat ya Alhamdulillah nih Tentunya leslar Rezekinya selalu mengalir Berkah dan berkah Amin Ya Rabbal Alamin dan kita lihat juga bersahabat ya Unggahan tersebut dari post kembali Oleh akun Lesti Gallery Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut WKWK seru ya Punya pasangan sekocak dan sefrekuensi gini Masya Allah banget ya Pastinya seru banget Saling melengkapi persahabatnya Satu sama lain selalu membuat kita sebagai fansnya Selalu bahagia Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan selalu sehat selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dan kita lihat juga bersahabat ya, ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya langsung dari pabriknya di, dari Oris Property mengenai soal rumah baru Dede Elasti dan Kakak Bilah wow Baru sering mengunggah postingan persahabat ya Terlihat si ruangannya sama persis banget ya dengan video Yang ada di ig nya Pak Ferry Fernandes Kita lihat postingan ini di repost kembali oleh Akun Sabot.ing Langsung dari pabriknya Tapi gue nggak tahu itu yang nomor berapa Katanya tuh, Masya Allah banget Bismillah persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita disuguhkan vitamin bahagia dari idola kita. dan kita lihat nih tempat-tempat ya tentunya persis banget ya sudah fix tentunya kalian jangan cocokologi lagi tentunya doakan saja yang terbaik untuk idola kita mudah-mudahan rezekinya selalu berkah dan barakah amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Aril semalam juga kita lihat nih ada sebuah unggahan postingan foto rumah dan ada kalimat yang sedikit dituliskan Bismillah di sini dulu kita katanya tuh ternyata Bang Aril dan tim lainnya juga persahabat ya ada di rumah baru nih masya Allah mudah-mudahan saja. Ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita Dan untuk ke kapal berikutnya para sahabat Kita lihat ada sebuah unggang spesial banget Yang semalam nih di malam Jumat Tentunya rutinitas idola kita main sepak bola ya Kita lihat Cidukan Vitamin dari Alasi Kejora Ini sedang temani suaminya main bola ya Wow Janis supporter setia banget ya Kita lihat tuh Ada kakak Bilar yang sedang main bola dan disemangatin oleh istri tercintanya dan kita lihat juga cedukan lain Masya Allah, para sahabat ya, perhatikan dia Elastic Kejora ini setia banget menemani kakak Rizky Bilar tuh perhatikan para ya, ada dari elastik, ada kakak Bilar dan ada Bang Adlin juga Masya Allah banget ya semalam tentunya rutinitas di malam Jumat kakak Bilar berolahraga ditemani oleh istri tercintanya dan kita juga persahabat yang nih dengan Dedek Olesi Kejorah Tentunya semalam juga mengunggah sebuah postingan video di IGS pribadi miliknya Dan tentu ini momen ketika kakak Bilar ngeblok gawang bersahabat ya Dede Olesi bahagia dan teriak nih persahabat ya saat kakak Bilar berhasil mencetak gol ya Perhatikan baik-baik di video ini Persahabatnya, dede awal si bahagia dan gembira banget sampai teriak ye, katanya itu saat kekambilah. Ini berhasil membobol gawang persahabatnya, duh dan seru banget ya. Momen ini pun diunggah kembali oleh Akan setelah Putih Bilar ada kalimat pun dituliskan, ye go malam Jumat emang jatah main bola, katanya itu masya banget ya